Sabiul Malik Safi, atau yang lebih dikenal dengan nama Along, adalah seorang penyanyi pria asal Malaysia, beliau dikenal sebagai vokalis grup pop rock Malaysia Spon, yang begitu populer dan banyak digemari pada era 90-an oleh remaja-remaja di Malaysia bahkan di Indonesia, wajahnya yang tampan khas Melayu, membuat banyak wanita tergila-gila. Grup band Spon, didirikan di Kuala Lumpur pada tahun 1995, terdiri dari Along sebagai vokalis, Sanas pada drummer, Yahya pada bass, Boy pada gitar utama dan Nurul pada gitar kedua. Grup ini meraih kesuksesan antara pertengahan 90-an dan awal 2000-an. Di antara single-single yang paling terkenal dari grup ini adalah Rindu Serindu-rindunya, Puncak Rindu Kasih Sayang, Memori Sekuntum Rindu, Sekali Lagi, Mengecap Bahagia dan Bicara Cinta. Lagu Serindu-rindunya hampir setiap hari diputar di televisi dan radio-radio di Indonesia. Generasi 90-an Pasti tahu lagu ini. Album debut mereka diterima dengan baik di pasaran dengan penjualan mencapai 100 ribu kopi. Hal ini menjadikan Spon sebagai grup baru terlaris, yang juga melampaui penjualan album oleh artis populer lainnya, dan menjadi grup baru pertama yang menduduki puncak tangga lagu RIM chart untuk melampaui penjualan album Ziana Zain. Publik Malaysia tiba-tiba terkejut, saat umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri, beliau, yang saat itu berusia 19 tahun dan sedang berada di puncak karir, ditemukan tewas dalam karung Goni, di sebuah jurang, yang terletak di kilometer 28, Jalan Kuala Kelawang Genting Peras, Jelebu, Negeri Sembilan Malaysia, pada tanggal 6 Januari tahun 2000, setelah beberapa hari dilaporkan menghilang, seorang polisi berpangkat Lens Korporal, setingkat Ajun Brigadir Polisi dua, bernama Muhammad Yakob Dimyati, dari cabang pengawal Markas Besar Polisi Kontingen Kuala Lumpur, diduga pelakunya, Keterangan tersebut didapat dari seorang sopir taksi yang mengantarkan Along dan Muhammad Yakob ke sebuah kawasan sunyi di lereng bukit di kilometer 28, Jalan Kuala Kelawang Genting Peras, Jelebu, Negeri Sembilan. Sebelum ditemukan, hilangnya Along sempat diduga kasus penculikan, karena sebelumnya, ada beberapa panggilan telepon kepada keluarga untuk meminta tebusan sebesar 500 ribu ringgit atau 1,5 miliar rupiah. Namun setelah diamankan, tersangka pun mengaku telah membunuh dan membuang mayat Along ke tepi jurang karena rasa cemburunya, lantaran tersangka pernah melihat Along berdua bersama istrinya di dalam mobil. Orang tua Along menolak untuk menerima hasil DNA yang mengkonfirmasi bahwa mayat tersebut adalah Along, namun keluarga yakin dan percaya kalau Along masih hidup, dan akan kembali berkumpul bersama lagi dengan keluarga. Setelah lima tahun menunggu, akhirnya orang tua Along telah ikhlas menerima, kalau Along memang telah tiada dan pergi untuk selamanya, semoga almarhum diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan diterima segala amal kebaikannya. Amin, amin ya Robbal 'alamin.